namo budoyo rahayu sagung dumadi kalis ingrat beto nir inksambikono jumpa lagi bersama kami si berita bertutup putih di channel the SPB TV sebelum lanjut jangan lupa untuk dalam secara peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas tulis-menulis yang menjadikan bagian dari perjalanan hidup manusia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 berdasarkan ciri mati yang dimilikinya. Dari tutur tinular yang kami ketahui, katorangan merupakan gabungan dua kata, yaitu katur dan angga. Katur itu berarti ilmu dan angga itu berarti badan Dalam ilmu katurangan itu terdapat tuah, angsar dan yoni. Tuah itu petuah yang artinya nasihat yang baik. Angsar itu artinya pembantu, menyongkong dan menolong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 kami akan mengulas tentang tuah perkutut, katurangan trajumas. Berikut adalah pemaparan kami dari tutur nular yang kami ketahui, dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu katurangan burung perkutut. Memelihara burung perkutut ada dua kategori. Ada yang suka akan suaranya, ada yang suka karena tuahnya atau katuranggan. Pelihara burung perkutut tentu tidak bisa sembarangan, terutama bagi Ndoro yang suka dengan perkutut bertuah. Salah satu jenis perkutut ini adalah yang berkaturangan teraju emas.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 Burung perkutut Katorang Traju Emas merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang baik dipelihara. Traju Emas memiliki dua kosakata, yaitu Traju dan Emas. Traju memiliki arti timbangan. emas memiliki arti sebuah logam mulia bersifat lunak dan mudah dibentuk jadi traju emas artinya membersihkan alam semesta di dalam diri tuah burung perkutut katorangan traju emas dipercaya memiliki tuah kewibawaan kemuliaan dan keberuntungan terlepas dari unsur mitos yang beredar tentang Perkutut Katarang Terajuk Emas Perkutut Katarang Terajuk Emas memiliki wajangan tersirat agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjadi manusia yang teguh akan pendirian. Yoni yang dimiliki Perkutut Katarang Terajuk Emas memiliki ciri mata yang berada di ciri fisiknya dimana burung Perkutut Katarang Terajuk Emas ini memiliki ciri terdapat bulu putih di kedua sayapnya yang posisinya seimbang dan berjumlah sama pada masing-masing sayapnya dan sayap putih ini dimulai dari sayap paling ujung atau ujung sayap terbang untuk pembedanya coba perhatikan penjelasan berikut ini karena hampir ada kesamaan antara katorangan rajung emas, kotong mayit dan bunkel mayit Yang pertama terajung emas Bulu putih dimulai dari ujung sayap terbang Yang kedua kotong mayat Setelah ada bulu yang wajar di ujung sayap terbang Baru muncul tiga bulu putih di sayap terbangnya Dan yang ketiga buntel mayat Yang terdapat bulu putih bercampur hitam di satu helai Terbang Analoginya Emas tak pernah berkarat Tak pernah berubah Meski dibakar Dan tidak bisa menjadi kurang Emas tetap emas sekalipun jatuh di comberan atau tempat sampah bergumul di lingkungan para penyamun ia pun tak ikut menjadi penyamun dimanapun dan dalam kondisi apapun dia tetap tegak berdiri berbicara bertindak dan berakhlak sebagai orang yang beriman yaitu berbuat dan menebar kebaikan Orang Jawa pada umumnya tidak berusaha khusus Asal ngomong dan dia bisa menempatkan Atau memposisikan diri pada kawasan interaksi Serta waktu yang tepat dan senantiasa dalam tutur bahasa sangat santun, komunikatif, interaktif Sabdo ratu diambil dalam kalimat utuhnya atau bantuan ratu tan Kenawola, wali artinya dalam bahasa Indonesia adalah perkataan raja atau penguasa menjadi dasar hukum yang wajib dipatuhi dan dilarang mencela-menceli kalau ingin dihormati tidak boleh diulang dan diralak ini maksudnya adalah tidak boleh mencela-menceli tidak konsisten dengan apa yang sudah diucapkan. Dalam pasemon atau kalimat sindiran Jawa, perilaku mencelam menceli ini disebut dengan isuk dele suri tempe. Pagi bilang kedele, suri bilang tempe. Misalnya seorang presiden di depan umum hari ini bilang A Dan besoknya materinya bilang B Yang bertolak belakang dengan ucapan sang presiden kemarin Jika hal itu terjadi maka itu bukanlah ucapan seorang panti ratu Itu hanya sekedar contoh Tapi karena dalam pembahasan kami tidak membahas soal politik Maka silakan kembangkan sendiri topik Pemikiran yang tadi Kembali pada kalimat Sabdo Panditoratu Jika kalimat ini secara umum diartikan Seperti dalam paragraf pertama tadi Maka sebenarnya Di dalamnya juga mengandung makna lain Mari kita telah Dimulai dari kata satu persatu Sabdo Panditoratu Sabdo artinya ucapan Pandito artinya resi Atau seorang tokoh yang mumpuni dan punya autoriti tertinggi di bidang kerahunian Atau spiritualisme Ratu artinya penguasa tertinggi suatu wilayah Ini terkait dengan aspek alam materi duniawi Dalam teks ini ditulis Ratu bukan Raja Dimana Ratu atau Queen adalah sosok penguasa yang berjenis kelamin perempuan. Ini juga dapat berarti bahwa nuansa getaran daya kuasanya bersifat feminim, halus, lembut, keibuan, dan mengayomi. Sabdo Pandiloratu, artinya suatu ucapan yang dikeluarkan oleh seorang yang mumpuni dan punya otoriti tingkat tinggi baik di bidang daya batinnya ataupun di bidang duniawinya. Tankenawulawali, artinya terlepas dari pengulangan atau pembatalan, rarat atau mencela-menceli, dan juga terlepas dari keraguan. Dengan kata lain bersifat absolut, karena setiap ucapan merupakan hasil dari tafakur, pemikiran, dan perenungan yang mendalam. Secara keseluruhan, kalimat Sandi Sastra Jawa, Sabdo Bendaorat Tutan Kenawalawali, ini dalam hikmah yang kami peroleh. Menunjukkan bahwa kalimat ini adalah suatu kode petunjuk rahasia keilmuan sabdo Dadi atau sabdo jadi. Suatu ucapan yang punya daya kuasa yang bersifat absolut. Sandi Sastra Jawa Sabdo Pantoratutan Kenawolawali ini secara tersirat menyatakan bahwa jika seseorang ingin punya kekuatan ilmu, jadi kun fayakun. Apapun yang dipikirkan dan dikatakan bisa jadi kenyataan, maka dia harus menyatukan seluruh potensi kekuatan internal dirinya. Seluruh lapisan jati dirinya harus solid dan utuh menjadi satu dan mengembangkan diri setinggi-tingginya. Sehingga sabda yang dia ketarkan di alam pikirannya saja ataupun yang dia katakan lewat lisannya menjadi bersifat absolutis. Kun fayakun terjadilah maka terjadilah kenyataan demikian, meaning atau makna yang kami dapatkan dari kalimat sabdo pantitra tutan kenowlawali dan yang kemudian kami terjemahkan dalam ilmu katuranggan perkutut ini cukup sederhana esensinya, tetapi sangat dahsyat powernya dan sudah terbukti nyata hasilnya Orang akan dihormati sebab konduit yang tercemin dari kata pungkasnya seseorang serta realisasi kenyataan dari perkataannya Sebab biasanya dari kata-kata dan kalimat kita bisa menilai karakter dan wakta pribadi seseorang